Nice you a good person wear a bail around your neck to you nice to you got a friend in me you got a friend in me Yo what's up bro? apa kabar semuanya? Halo kali ini mabro gue akan bagiin settingan atau sensitivitas gue mabro Di device terbaru gue mabro, Asus ROG Phone 6 ini mabro ya Oke, dan gue akan perlihatkan handcam gue mabro Jadi ya, kalian akan melihat gameplay gue dulu sebelum gue bagiin sensitivitasnya ya Dengan handcam cuy ya Jadi kalian bisa pelajari gerak-gerik 4 jari gue ini ya. oke Ya udah pada lama-lama langsung aja mabro kita ratakan Musim-musim ini kalian harus nonton sampai habis ya Tapi sebelum kita main mabru Untuk kalian yang pengen top up CP Langsung aja follow Instagram @dazstore Atau kalian ke website-nya Langsung order mabru di www.dotdazstore.com ya, Di sana prosesnya install mabru beberapa detik aja langsung masuk Atau kalian pengen beli akun COD Langsung aja follow Instagram @kitajubeltitikin Atau kalian pengen jokin akun kalian Karena mungkin kalian gak ada waktu buat main COD Tapi pengen rank tuh tetap legend gitu kan Langsung aja follow Instagram @kitajubeltitikin Oke, okay? let's go Oke, maaf, bro. Coba di dalam game. Let's go. Rupin dulu, Cuy. Kosong, ya. entar bro. Pasti Yang baru. Wah, anjay. Gila aksi. Wow. Ini. Nah. Disebutkan gua tuh buat canceling slide ini di tawanya scope mah, Bro, ya. Jadi saat ini sekarang tuh saat seperti gua antep ADS ya memang one tap ADS cuman tetap ada manual, lah, bisa dibuat manual. yang bisa di manual kasih best bro. Oke. Kita serum -serem. gua ratain aja cuy dia enak banget berempat ya Reloading Yo. orang ya? Mantap, Mantap kan? Langsung nuklir mah bro Gila, seberempat gua gue mendewa cuy. Nuklir, nuklir. Dia legend. GG <laughs> bro. Bukan, baru gua sampai habis nih. <SILENCIO> gua butuh keluar beneran deh. setting heart point is ours woah tapi sniper lah. Udah bisa aja Selesai kan? Belum multi, belum apa Gokil, <laughs> bro ya Kelas bagaimana ma Game-nya sangat cepat, <tuh -tuh. ya ROG bikin gue Mantep-mantep Oke, Mabro Kali ini gue pakai shotgun, oke okay? Let's go, Cee langsung ya buset, buset, buset, buset. langsung tropis ini aja J enak banget. Ya. Ini 165 enam puluh lima Langsung ibu keluarin. Nanti keluar terus. Mana orangnya? Di mana musuhnya ya? nggak gagak, pengepas gitu ya tim ini Ya, yeah. panik, panik Bonek ambil Korea, go Oke, oh, ngeri banget what oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, mati Satu hit, kurang ya. Wei, buat maju ini susah banget pak Bro. itu orang nge-anchor dong saking takut mati memalukan enak sekali ya ya Allah. Tumpat pada teropong nggak ada yang gue kenain. Kawan kita nggak ada yang mengincar apa ya? Keren banget. Karena ada orang ya. Kita bersih-bersih dulu lah, Bro. Rim eh, rim Kenapa nggak kena ya? Kill berapa ya? Kill 40-an apa ya? Mantap mah bro, 5600 poin. Alright, dan yuk langsung aja mah bro kita bagian sensitivitasnya ya. Let's go, cuy. Ini kelihatannya sih sebenarnya apa tampilannya mau muka gua aja, teman-teman? Ya sama aja sih ya kita kelayarin aja nih kontrol. Tuh, dari kontrol kan ini gue sekalian rekam juga jadi bisa kelihatan sama bro untuk tembakannya di sini masih sama semua ya cuman ini agak lebih lebar lah sama bro ya tambahannya ini nih nih uh, apa sih namanya yang ads buat nembak ya yang sekali ads sekaligus nembak tapi nggak gue buat pakai buat nembak ya cuma buat canceling slide dong nih sama bro ya kalian bisa lihat sendiri nah itu kalian setting ini harusnya sih uh, one tap ads nih mah bro nah yang one tap ads ini cross custom juga nggak apa apa sih <laughs> ya tuh basicnya masih sama seperti biasanya mah bro kalian bisa lihat ya alright masih sama grafik gue pakai yang medium sih sekarang nih. Tapi sebenarnya low oke okay sih. Mungkin kalau misalnya turnamen pakai yang low kali ya. Sensitivitas. Tuh. Ini kan ini kan MP aja paling gue generate code yang multiplayer aja ya, bro. Oke. Okay. Gue upload lagi ya. Set upload layout. Setelah plot, kita ke manage share. Copy share code. Nah, copy ke sini deh. Nah, ini dia mah bro. Sensitivitas OC yang baru ya. Buat ASUS ROG Phone 6, kalian bisa langsung pakai aja mah bro. Sebenarnya ini sensitivitasnya gue agak kebantu sama yang ini nih mah, bro. Nah. Jadi di XMOD uh, ROG Phone 6 ini ini ada 195 hz Auto 60Hz, 90Hz, 120Hz, 144Hz Nah gue pakai yang 150, 165Hz sekarang Nah semakin tingginya Hz ini mah bro Kalau di HP ini tuh sensitivitasnya kalian akan semakin lincah Jadi uh, yang tadi misalnya gue pakai 120Hz ya eh uh, gua turun uh, gua turunin lagi sensitivitas saya kalau gua pakai yang 165 Hz pak bro. Begitu. Oke, okay. settingannya ya kalian sendiri sendirilah. Ya. Mode BR. Oke, okay. gua crosscorein aja nih. Mode BR ya. Mode BR sekalian deh. Eh. Uh, nah. Ini mode BR bro. Kalian aja tuh, ya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, mantap dah, pokoknya. Oke, okay. apalagi kira-kira udah lah, udah semua, mabru ya. Ya, paling tadi ini sih, ya. Ada tambahan bantuan, jadi nggak perlu gua pakai. Biasanya kan, orang-orang tuh bantuan crosshair ya, yang di tengah-tengah tombol-tombol yang di DM di ketengahin Nah ini. Pakai ASUS ROG Phone 6 ini enggak perlu sih gue, Bro. Bisa atur ya, mau warna apa bisa, tengah-tengahnya ada crosshair-nya tuh, cuy. Ya, cuman kalian gue pakai ini atau enggak nih. Atau lu usah pakai. <laughs> sebenernya sama aja sih, Bro, ya. Cuma ini uh, nilai plus aja dan banyak pro player yang pakai settingan seperti ini ya. Oke, okay. bro, kayak gitu aja. Untuk video kali ini, mak makasih banget nih udah mau nonton ya. Hehehe. gimana tadi gameplay? Dan kalian bakal cobain gak settingan atau sensitivitas gue, mak bro? Cobain aja kalau kalian mau cobain, Ma bro. Tapi kalau nggak enak ya kalian bisa ubah-ubah sedikit lah, mak bro karena uh, tiap orang tuh beda-beda ya. Walaupun beda-beda, yang pakai settingan atau sensitivitas gue banyak sekali, mak bro ya. Dan makan di Indonesia itu kayaknya gue paling banyak deh, yang paling... Digunain sensinya ya? Wah, gila sih kalian, para mabrur ya? Gokil sekali, mabrur ya? Udah, makasih banget ya. Udah, mana See you, mabrur. Yaudah, dadah semuanya. See you next.